Assalamualaikum anak-anak hebat Selamat pagi Bagaimana kamar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja Nah, anak-anak ketemu lagi dengan Ustadzah di pelajaran tematik Tetap di tema 2, tema 3, PB5, dan 6 Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar dan menyimak materi kali ini Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Anak-anak, sekarang mari kita bantu Siti dan Edo untuk membuat daftar pertanyaan untuk mewawancarai Pak Didi. Yang pertama, apa saja jenis tanaman yang Bapak jual di sini? Yang kedua, siapa saja rekan Bapak dalam berbisnis tanaman ini? Yang ketiga, mengapa Bapak menjual tanaman? Yang keempat, kapan sebaiknya tanaman disiram dan diberi pupuk? Yang kelima, di mana sebaiknya lokasi yang tepat untuk meletakkan tanaman Yang keenam, bagaimana cara Bapak merawat tanaman yang akan dijual ini Nah ini tadi anak-anak, daftar pertanyaan wawancara yang akan dilakukan oleh Siti dan Edo Jadi ketika kalian membuat daftar pertanyaan wawancara harus memuat prinsip 5W plus 1H Oke, sekarang coba kalian amati daftar tugas pada tabel berikut ini. Ada belajar, menyiram tanaman, mencari nafkah, merawat keluarga, menghormati orang tua, mencintai anak, melindungi keluarga, merapikan mainan, menyiapkan makanan, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, menyiapkan tas untuk sekolah. Dari daftar tugas ini, sekarang kita kelompokkan manakah yang termasuk tugas dari ayah, ibu, dan anak. Eh, tugas untuk ayah yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga, mencintai anak, membersihkan kamar, merawat keluarga. Sedangkan tugas ibu adalah menyiapkan makanan, merawat keluarga, mencintai anak, membersihkan kamar, melindungi keluarga. Dan tugas dari anak adalah belajar, menghormati orang tua, merapikan tempat tidur, menyiapkan tas untuk sekolah, merapikan mainan, dan menyiram tanaman. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Teks yang berjudul Perawatan Tanaman Mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit, yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharanya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar, agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Anak-anak, jadi ketika kalian merawat tanaman mangga, yang harus dilakukan ada lima langkah, yaitu penyiangan, pembumbuman, pemupukan, pemangkasan, dan yang terakhir adalah pengendalian hama. Nah, demikian anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.